Assalamualaikum sobat Lintinger Salam sejahtera. Namun budaya Om Swastiastu. Eh, coba kembali di kali ini saya akan menip di, di Parokok. asam deh. kalau kita merokok pakai ini ada rasa asamaturnya -asam, bisa nah bisa kita, bisa kita lagi Lebih keren. Kalau kita coba ada dengan rasa nah saya masukkan kalian coba bifay. kali asam Saya semakin happy, tidak ya? Hai, ya, karena mungkin lebih lebar ya. Cukupan tipanya jadi tarikannya, tetapi enteng kita kalau kita makan asemuh awesome. di pada wall wow, seperti ini ini oh, yang tadi seperti ini wow, ada beberapa asesor dan pelengkapan tingui untuk menambah tampilan kita jika kita menolong atau menolongsi toko tingui jayalah petani tembakau Indonesia jayalah tingui mari kita restarikan budaya dari penolong kita dengan gerakan hijrah oh, ke dindingan tingui Rokok kami bukan buatan pabrik Ingat, merokok jangan takut mati. Kalau mati, kan ada korek untuk hidupkan lagi. Ciao.